mendapatkan satu set, ataupun di sini ada tas ya. Ini bisa terlihat ketika kalau tersinari, ataupun seperti kayak lampu gitu. padahal ini kayak di jaket jaket ya. Kalau terkena cahaya, dia akan seolah-olah bersinar terang. padahal aslinya. Oke okay, ada apa, apa saja di dalamnya. Oke okay. kita mendapatkan pertama ini adalah pompa pompa kecil. Kita mendapatkan pompaan. Hmm, untuk fungsinya ini ini juga kita mendapatkan apa ini, ini untuk pentil ya kayaknya ya. Oh iya nih untuk pentil tambahan kayaknya. Untuk sel adaptornya buat bisa dipasang ke di sini. Nah seperti ini. Biasanya adaptor untuk sepeda sepeda seli ataupun yang memiliki pentil yang agak kecil. Nih. Baru bisa digunakan. Ya. Nah, menurut testimoni yang saya lihat, kebanyakan pompanya tidak berfungsi. Namun yang saya dapat ini kayaknya berfungsi. Nah, seperti ini bisa ditarik. Set. Ya, nah, seperti ini. Dan suaranya stabil ada keluar. Nah. Bisa didengar. suaranya artinya pompaannya normal dan bisa digunakan sekali lagi Oke ini yang mendapat pompaan selanjutnya kita mendapatkan apa ya sebuah penungkit ya ini penungkit buat ban uh, buat mencongkel ya bahan dari plastik ya dapat dua buah seperti ini bentuknya ya sama ini juga seperti ini oke ya selanjutnya ada kunci tulang ini bahannya dari stainless, eh stainless bukan ya. Ini bahannya dari aluminium ataupun alloy. Sini ada tertuliskan Penit 6 sampai 15. Apa maksudnya ini 6 sampai 15? Kuncinya mungkin ya. Banyak ya. Ini ada kunci ukuran kecil sedang besar ya. punya ini bisa digunakan pastinya. Selanjutnya ada kunci Ah ini dia. Ini adalah kunci serbaguna. Wow, di sini ada apa? Kunci 8, kunci 9, 10. 253456 2, 2 5, 3, 4, 5, Seperti itu. Nah. Bahannya sendiri kalau kulitnya ini plastik 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, ini 2, 2, 2, ini 2, 2, 2, 2, 2, 2, ada kunci plus kunci minus ya di sini plus minus itu nah ini dia ada anak-anak kuncinya ya. nah. nanti ini dipasang sini saya ini sangat berguna nah, ya karena dari yang terkecil kunci plus dan minus juga ada selanjutnya di bagian terakhir ini dia hal yang penting ketika kita posisi di tengah hutan dan susah untuk cari kembali ban ini adalah kit setnya ya yang didapat apa ini pertama ini rubber solution, ini lem ya lem, ini lemnya. Selanjutnya ada plat yang dikasih kayak parutan gitu. Nah ini ini buat parut uh, karet ban luar eh ban dalam kita ya yang ketika bocor. Betul. Terus dikasih ini juga. Ini buat apa? Tambah yang bocornya, oke. Dan dua buah ini untuk apa? Saya enggak tahu. Ini karet kecil. Ada yang tahu? Teman-teman, silahkan komen ya di video di bawah ini. Ini fungsinya untuk apa nih? Saya juga enggak tahu. Ini ada stiker ya, bukan stiker ini. bukan. bukan. Petunjuk pertama, digosok, tempel. Oh, digosok dulu ya pakai ini. Pertama, ban permukaan yang bocornya digosok setelah digosok baru dikasih lem ini set nah udah gitu baru direkatkan ini tambalnya tunggu minimal 5 menit baru ditempel nah, setelah dilem tunggu 5 menit baru ditempel nah seperti itu baru dipasang kembali. dari sini mendapatkan tambalnya itu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. lumayan ya. oke mungkin itu saja dari saya uh, di sini dengan harga yang murah kita sudah bisa mendapatkan banyak antaranya mendapatkan ini pompaan mini ya inner stainless ininya dari plastik plus adaptornya juga ya. terus alat penyungkitnya dua biji ini kunci tulang sangat ringan dan ini adalah kunci all in one nya ini sebaguna sekali buat kita-kita kita mau adventure ataupun yang mau quest jauh dan selanjutnya mendapatkan kit buat tambal ban nah ini dengan bonusnya ini tas sepedanya Seperti itu oke terima kasih jangan lupa komen ya komen dan subscribe see you next time